dia tanya ana tomong-tomong ke kcek ke diblokah ana tomong-tomong rumah Hai le tukuk kah nak ga nggan kerja radio ya intar de hanalulu iwo aya hantar dari dalam ikah tengok dengot ke kiban le hai radio itu tu juga poga dong eh dah tengot tanya ana dong eh pula ala kah kah kiban ni orang toko kat tu radio gom tu dicot dia tu hanalulu aya dia juga ingat hai betak di betak di nakli buka atak kau bila atak hai buka kau nak kau takalah kolongan bang hai bangun dah nyo anu bua hayai pegah radio yu pegah baluh anak leluh loh anak loh eh dari islam tapi bunung ngah bergo kahok takalah yalah bui na ba mano ni nak mano dikah mana-mana molok eh bergedo kelalak kena ulalak dek dibantai ingat kewai beroh anu iba pe beroh sedega tengau keji ayah Tak ada le. Na urung eh pa, na pegar radio eh pa eh, dua eh na hitler. Nanti tapi belau dua eh pa eh urung macam belau nampul datuk. Macam yang macam gay, pegar radio, pegar radio. Eh pegar bule, ni apa ni? Eh leleng awak pun buat, awak buat buat dulu. Oh buat dulu. Jojo yang jojo. urung kan ada radio. Lebih dua-dua. Belau nak tenang pegar radio? Dina. Hah? Dina. Nau nak tenang pegar? Jojo yang gopda dulu. Tiba ada pegar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 Ala deki deki deki bangai tak punyo ada yang gerak. Ga bangai. Nabi. Ha? Yang bangai kah? Kacapang mana? Oh yang gelega. Orang nabi. Dewa Melayu punah kata mari merupakan pecah Nyoh, merupakan Apa, Irwan? Apa keadaan? Sehat, InsyaAllah, sehat. sehatan. Jadi kan? Jadi kalau perlu murok aku sudah terdorok cerita kan apa pun perbuatan. Jadi punahai nak sampaikan. Jadi izin minat dah ini ikut festival. Umar, berdekat orang yang butjana yang tadi kedok tu. Jadi bersedia doakan untuk kembali ke rumahmu, Insya Allah. Jadi mana enggak, belum di negara nak jual radio yang belok belakangnyaan, jadi enggak nak aksi kan? bah kali kali dah macam kamu tu dah aku peh cewek dia jejak guna ni aku hilang duit dia tu dia wei orang macam tu kerajaan dia boleh sekilang cuma dalam betul tak tu hala pakaian tu tak tahu nak pungut tu Uma caj dulu ni sehari lah tapi cewek je, tapi Uma pepi dua lama, pasti jalan, balung dia dah, dia langsir. Uma na, dia santai kah dua? Hanan tupu leh. Kibah Hanan tupu. Bagi lom senang huronyo Hanan tepuk. Kibah Hanan tupu. Oh nak jaga huronyo. Huronyo, pepe cewek je, ija ija kono, cewa radio, eh hai, setelan ni. Hanan ni Cewek tu Cewek tu Enak yang jak berasa asyik mentah Minyak Hanan Hai Sineng yan Tak cowok lagi Ya penting Kalau dia nak kahwin Siapa nak kahwin tu Bunga eh Jawa Ajik, Bu, bunga-bunga yang gede yang buntung pak. Inao ka jaulikot gede be kala kabar. Kaja acemanggo ide. Lalung-lalung, long-long nyau likot. Ana peleron lagi ana masa muda, maka. Di Bu, mana masa muda bagah bacut belatah abak. Long naik taman dalam. Heh de, long minum senang, mun abak. Dengar elolong begah. Elong na jaulikot. Kakaja ajuk de. Bagah, baju loro ni. Baju loro ni. Long Ana raja kedan dia ajun gua adu gua santai royo hanali. Lagi ana semdaro anu. Oh bang ngamrek. Jadi pak kan? 88. Ah, nek ma, Iman Dok. Ngonyang dia terlalu babisa. Lima, Iman. Oh, daerah nak. makasih wang bud. radio, Tapi radio tinggal di rumah. Bisa tidak? Hari ini aku tidak bisa karena tidak bikin radio. Tunggu dulu lah. Oh, Kenapa? Kenapa? Lagi tunggu cewek saya. Ceweknya di mana emang? Lalu, di depan ini. Lalu, di depan ini. Apa yang Ya. Tunggu tadi, abang tunggu di sini kalau lama. Ini dari sampuk. Maka tunggu aja di sini. Tunggu lah yang benar, nungguin adek gak salah gak juga sih abang tunggu adek masa sih? yang benar gak salah lagi tuh iya udah, jadi abang tunggu kalau nggak salah berulah lah jadah abang. abang masa sih? iya nggak apa saya kesini mau bikin radio kalau bikin bisa, radio hari ini. Papa. hari ini gak bikin radio, abang tunggu adik mau kemana adik ya udahlah adik mau pulang dulu bang ya janganlah, ya. abang pulang capek saya di sini. bang, besok kita jumpa lagi alah, bang alah, udahlah bang, pulang ya. ya. besok kita jumpa ya iya abang tak tanya lho udah akhirnya sama yang... Tapi home nah lagi Jadi kan dulu <imitation> <imitation> Kau nekroh ke saya yang bertanya? Oh, kami ku. Oh, hmm, Oh, tadi? <imitation>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 Ohnya dia kat dia umah, ma gadoh. Ale ana ama air ma ale ana. Ke aloki ban nyale nit ketu di. Tumah ha ya. Tikak gai jala. Oh dura minggu. Nai pega. Ki pega mena-mena nanu Tapi inji nai ko festival. Tapres dia ate. Jadi men yang ana jiko festival ko pun ma dia pega dio. Menyamenkan tapres dia kada dia ate kaiwa. Ah kada mena nai long pi long lagi sarah sia urang tukok kare Oh, maaf, kibat. Oh, ya. Ipikah punggih. Ha, jatuh orang oh putih, maaf. Mak, jangan buat jangan dengan sihat. Tak perlu. Muna kajuh, tapi nyokah alam. Kibatnya punya gua yang tak kong-kong. Tak fikir anak jaman jina. Kenapa, mak? Sebab lonjak si sangat? Hmm, kakak lagi. Begak-begak, betul-betul. Jid, mak. Guys, kami dari grup Cinta Fajar Production, jangan lupa subscribe channel kami yang di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Terima kasih.